Oke, okay, bagian yang ini kita coba mengintegrasikan ad ke dalam game kita ya, untuk ada package manajernya yang membantu banget ya. Jadi Anda klik window package manager, kemudian tunggu beberapa saat. Fetching package, refreshing package, dan Anda bisa search advertisement di sini. Advertisement ya ini ya advertisement Anda install tunggu beberapa saat hingga proses instalasi selesai Oke terkadang ada error semacam ini ya ada uh, bagian ada file tertentu yang kelog begitu ya uh, ini solusinya adalah paling gampang adalah Anda restart ya Unity Hubnya atau Projectnya Anda buka kembali buka ulang Oke Oke setelah Advertisementnya terinstall, kita coba setup dulu ya. Anda klik uh, tombol kayak awan ini ya, Manage Service. Anda klik, kemudian di bagian Service Anda klik surf, tab Service-nya, ada Ads. Anda klik Ads di sini untuk mengaktifkan uh, layanan Ads. Kemudian tunggu beberapa saat, butuh internet connection ya, ke server. Um, di sini Anda pilih organizationnya. nya anda pilih ini ya, atau defaultnya apa yang muncul di sini ya. Oke, okay. uh, ini disesuaikan dengan Unity Project ID Anda yang bisa Anda setting sendiri di uh, file setting. Kemudian, create project uh, ID. Oke, okay. kemudian akan muncul pertanyaan, will this app be primarily targeted to children under age 13? Under age 13? Kalau anda bikin game untuk bocil, untuk anak-anak, ya, anda jawab yes. Tapi ada beberapa data lain atau hal lain yang harus disiapkan. Anda saya pilih dua no aja ya. Save. Oke. Okay. Eh, uh, ya, anda tekan off-nya ini anda akan jadi on, ya, menjadi on. Kemudian enable test mode-nya anda centang, ya, enable test mode-nya anda centang. Dan sudah setup ya. Ini yang penting ya. Ada ada game ID yang akan dipakai untuk program ad kita. Untuk iOS dan Android nih uh, angkanya beda ya harus diperhatikan itu. Sebelum kita bisa ngetes, kita harus buka dulu dashboardnya. Anda klik nih dashboardnya. kalau ini diklik akan mengarahkan kita ke web browsernya Unity. Kalau posisi anda ada di halaman depan dan belum login, silakan sign in dulu menggunakan akun Unity Anda. Ini posisi saya sudah sign in. Oke. Okay. Uh, kalau Anda pertama kali, baru pertama kali uh, melakukan setup, ada monetizations. Ya, Anda bisa klik complete activations. Uh, di sini ada tiga pertanyaan ya. I'm not using mediations, Unity mediations, sama third party mediations. Ya. Jadi uh, United, yang terbaru, versi Unity terbaru ini memungkinkan kita menggunakan ad network selain Unity Ads tapi masih beta ya masih beta atau anda bisa pakai third party yang misalkan anda mau pakai yang punyanya Google AdMob punyanya Aaron Source atau punyanya Facebook Ad. jadi anda pilih I'm not using mediations oke okay. klik Oke okay di sini dan uh, yang harus dilakukan adalah di apa ini istilahnya ya di bagian dashboard Bel Launcher edit saya ya di, di menu monetizations. Yang penting adalah add unit ini ya. Ini overview untuk menjelaskan berbagai macam perolehan Anda dan sebagainya. Yang penting adalah di add units. Di add units ini kita tambahkan uh, sebuah add unit, uh, sebuah apa istilahnya ya, sebuah settingan ya agar dipakai oleh unit kita. Oke, okay. jadi Anda klik add. Add, add, add, add unit gitu ya, anda klik, anda kasih nama bebas ya, namanya bebas, rewarded ya, rewarded at, oke. Okay. And add unit this ID already exists ya ini uh, saya sudah pernah pakai sebelumnya ya di percobaan saya sebelumnya, jadi ini saya ganti dulu namanya rewarded extra atau janganlah extra uh, play again gitu ya, play again atau extra life atau whatever ya. Namanya terserah, bebas, ya. Dan platformnya apa nih, iOS atau Android, ya. Kalau Anda bekerja dengan iOS, Anda pilih iOS. Kalau Anda bekerja dengan Android, Anda pilih Android. Dan kalau memang Anda memang distribusi untuk dua platform ini, silahkan dibikin dua kali, ya. Anda lakukan add unitnya lagi, sekali lagi, dengan platform yang satunya. Dan Anda bisa pilih mau add formatnya apa, interstitial, yang bisa di-skip, add-nya yang Rewarded ini tidak bisa di-skip ya. Sementara saya pilih rewarded dulu. Uh, dengan add unit namanya play again. Tekan tombol create. Oke. Okay, Sudah so selesai. Done. Dan Anda bisa lihat. Ada play again di sini. Kalau mau Anda bisa lakukan settingan lebih lanjut. Dengan mengklik triple dot di sini. Anda bisa edit. Misalkan nih ya. Uh, saya kepengen menampilkan add. Uh, yang. Apa. Usianya sekian sampai sekian. Nah, sebentar ya. Oke. Okay. Uh, status. Ya. Yeah. Oke, okay, maaf. Bukan di sini ya namanya. Sorry, bukan di sini. Nanti saya kasih lihat ya. Uh, yang di sini hanya settingan. Apakah audionya bisa di mute atau tidak, begitu ya? Ripanya uh, video atau playable. Playable itu kayak apa ya? Game demo game, begitu yang bisa dimainkan ya statusnya aktif dan seterusnya coba anda ke ads filter sini ada ads filter oke okay. nah ini yang saya maksud anda bisa melimit usia ya exclude ads that might not be suitable for your target audience dan anda bisa klik di sini untuk memilih ya do not show ads rated bla bla bla atau show all ads ya ini penting ya kadang kadang kalau anda bikin app untuk Uh, anak-anak yang ini perlu Anda setting, kalau nggak nanti akan Anda akan terima laporan-laporan. Laporan-laporan ya. kalau ad yang muncul tidak appropriate untuk anak-anak, ya. Nah, Silahkan dipelajari atau diutak-utak sendiri. Settingan yang ada di sini dan yang paling penting adalah tentu game ID yang tadi Anda sudah dapatkan di Ad Unit di sini, ada uh, game ID yang nongol, dan Anda bisa gunakan. Oke, okay. baik, itu saja sih sebenarnya settingan dari. Ada sport yang kita lihat, balik lagi ke apa namanya, Unity. Oke, okay, kita tutup ya. Yang penting adalah ini, namanya game ID ini. Jadi kita kembali lagi ke sini ya. Nah, oleh karena itu, sekarang kita mau setup, uh, ad at manajernya. Klik, klik kanan di bagian hirarki ini, klik kanan, create empty. Kita kasih ad manager, kemudian kita buat scriptnya, create c-sharp script ad manager oke, okay. tunggu beberapa saat oke, okay, kita akan cemplungin ad Managernya ke sini nah, selesai kita double click ad manager untuk mengedit program di dalamnya oke, okay, baik yang pertama yang dilakukan adalah kita perlu referensi eh uh, apa namanya? class handler di sini ya. Kita perlu referensi class handler di sini. Simpan kemudian nah, admin manager ini menggunakan instance, teman-teman ya. Jadi uh, bukan turunan kelasnya tapi menggunakan instance supaya semuanya bisa berjalan. Oleh karena itu ada tambahkan instance di setelahnya mono behavior, kasih koma I, United, ads, listener ya nama interface-nya ada control dot di sini using UnityEngine.Advertisements dan masih error karena apa interface dia punya sekumpulan function yang wajib anda implement di dalam kelas ini oh ya tadi saya lupa sebenarnya kita tidak perlu ini ya tidak perlu listener ya jadi saya delete dulu teman-teman tak -teman. usah pakai ini dan uh, kita implement dulu Tek klik di area errornya tekan control dot kalau di visual studio code Anda klik ini implement all, men all member explicitly oke okay. kalau Anda klik uh, errornya hilang dan Anda akan menjumpai ada empat ada empat metode yang Anda wajib implement update nya nggak perlu saya delete dulu dan di sini um, yang pertama ini ya on unity error artinya muncul pesan kesalahan ya kalau ada pesan kesalahan maka fungsi ini akan dipanggil jadi seni saya akan coba debug aja log uh, dollar unity at error message ya jadi saya mau coba menampilkan pesan message kalau terjadi error kemudian on unity ads finish, nah ini yang penting ya start ini menunjukkan sekarang ad-nya posisinya lagi dijalankan ads started, ditonton ya maksud saya ditonton, jadi di start ini artinya ad-nya ditonton sedang apa, dimulai ditonton kalau ads ready, ini ads-nya siap untuk ditonton ads is ready, oke okay. Jadi, started, ditonton, as ready, ini siap di, uh, siap untuk ditonton. Ini dua ini Anda bisa main-main ya, kasih program tertentu, tapi saya tidak lakukan. Jadi, saya debug aja, tapi silakan monggo, kalau mau dikasih program-program tertentu, pada saat usernya klik ad-nya, mulai start nonton, atau pada saat on United as ready-nya Anda, mungkin Anda punya apa ya, batasan ya, Anda batasi nonton iklannya, Anda punya suatu integer, suatu kapasitas Anda kurangin, begitu ya, dan itu device terserah Anda, dan yang paling penting itu adalah did finish did finish ini dipanggil apabila usernya selesai nonton iklan, oke, okay. ada macam-macam resource yang Anda harus perhatikan, show result ini, jadi ini saya switch, pakai switch saja uh, show result ada um, berbagai, ada 4 ya tepatnya, ada 4 hasil yang mungkin muncul ya pertama adalah case pertama adalah show result finish break case kedua adalah show result skip artinya usernya uh, ini men skip iklannya gitu ya men skip iklannya case yang ketiga adalah show result Uh, fail, nah oke. Okay. Fail ini entah apa yang terjadi, ya bisa koneksi, bisa apa begitu ya. Skip ini, kalau usernya, men-skip iklannya. Kalau finish, ini berarti usernya benar-benar nonton iklannya sampai tuntas. Nah, di bagian fail, ya kita kasih debug aja, debug blog. That's fail, kita juga lakukan debug di sini add dan kita akan do something di finish set ini ya di finish ad ini Oke okay. uh, sebelum kita do something di sini pertama-tama kita perlu ini ya men-setup dulu ads nya di bagian on start di bagian start supaya advertisement nya jalan Anda panggil advertisement dot .ad listener this dirinya sendiri ya supaya instansnya jalan. Dan juga ada satu lagi dot initialize. Nah, ini dia minta game ID berupa string ya. Dan parameter kedua adalah test mode-nya true atau false. True ya. Dan ini adalah game ID, teman-teman Game ID-nya ini kita siapkan di bagian atas ya, mungkin di sini. Oke. Okay. private string Game ID sama dengan. Nah ini kita mesti balik ke Android dulu karena saya belum kopas ya Game ID. Okay, reload script assemble, bla bla bla services, ads. Di sini kita copy yang Android, control C. Anda balik lagi ke Ad Manager, control V. Bagaimana dengan iOS gitu ya? Maka kita perlu membuat dua ID. Ada cara yang paling cepat yaitu menggunakan hashtag if android unity android maka gunakan string game id elif else if kalau sih namanya elif uh, unity ios maka kita gunakan ini saya copy aja Oke okay, sebentar okay, private string sebentar ya oke okay, ya jadi errornya itu kurang and if di sini ya jadi anda tambahkan and if ya if else else if and if ini mirip kayak if pada umumnya cuman bedanya kita injekkan tepat pada saat pembuatan uh, variable game id-nya ya jadi kalau iOS maka kita pakai yang ini. Saya kopikan dulu. Kita pakai ini. Kalau yang Android kita pakai ini. Sehingga di bagian start. Kita bisa refer ke game ID. Ya, tidak peduli pakai iOS ataupun Android. Simpan. Satu lagi yang perlu kita buat adalah sebuah fungsi. Public void show ads. Karena ini mau dipanggil di bagian program kita yang lain caranya nampilkan uh, ad bagaimana programnya adalah advertisement.show nah seperti ini advertisement.show dan di dalam advertisement.show itu dia minta ini id nya id play again ya id play again uh, kita cemplungin ke dalam sini sebagai sebuah string id play again oke okay, teman-teman Nah, show ad sudah, nanti kita panggil di bagian program yang lain. Kita kembali lagi ke sini. Apa yang terjadi apabila show result finish, ya, selesai nonton iklannya? Ada banyak logika yang bisa dipakai, misalkan Anda mereset bolanya kembali jadi tiga, e, kemudian Anda reset lagi, dan sebagainya. Tapi yang cara yang paling cepat adalah kita merestat scene-nya ulang, ya, merestat scene ulang kembali. Caranya adalah scene Manager, ya, ini harus diimport dulu, ya, using Unity Scene Management. Load scene, nama scene-nya, kalau Anda nggak rubah, itu adalah sample scene. Oke, okay. jadi kalau add nya berhasil selesai ditonton, maka kita reload scene-nya ulang sehingga kita bisa bermain lagi. Oke, okay. nah, itu ya, teman-teman, uh, kita akan pasang uh, referensikan kancil ad manager ini. Di dalam program Unity kita pada saat tepatnya sih, pada saat button-nya diklik ya, pada saat button play again-nya diklik. Jadi, kalau Anda saya coba, tampilkan lagi ya. Nah, ini tombol play again-nya diklik, maka kita tampilkan add-nya kembali. Enaknya taruh di mana ya? Bebas sih, sebenarnya Anda mau taruh di mana programnya, Anda bisa bikin. Program baru bebas, tapi saya coba taruh di Live Handler aja. Oh, sorry sorry, programnya udah kita buat ya. Show Add ini, ya Show Add ini. Jadi tidak perlu bikin cantoran lagi. Maaf, jadi Anda tinggal langsung cantokkan aja Show Add-nya di dalam tombol ini. Pertama-tama Anda tinggal klik tombolnya, button Play again nya Anda klik di sini lewat hierarki. Kemudian Anda cari di bagian On Click, ya di bagian button on click ya trigger on click ini anda tambahkan plus nah programnya ada di ad manager anda drag and drop ad manager ke sini fungsi yang dipanggil adalah si show ads ad manager show ads oke okay. jadi kalau buttonnya di klik maka dia panggil show ads ya nampilkan apa itu iklan kemudian kalau iklannya selesai maka ada mm, tiga kemungkinan, skip, fail, ataupun finish. Jika finish, maka the whole scene will be restarted. Uh, seluruh scene akan di-restart ulang. Oke, okay, ya. Itu logikanya seperti itu. Saya coba play, teman-teman di sini. Oh, ya. Yeah. Sorry. Lupa mendisable canvas-nya. Oke. Okay. Kita coba play lagi. Lontarkan lagi dan ya play again Anda klik ya akan muncul di uh, screen will be your ad unit ya artinya ini testing ad nya aja yang ngasih tahu bahwa udah beres gitu ya jadi sudah beres Anda tinggal publish di Play Store otomatis ad Anda akan berjalan ya simple so, seperti itu aja oke okay. kita tinggal close seperti itu nah kalau di close dianggap ini ya, finish, uh, apa selesai nonton iklan dan scene-nya di-reload ulang, di-reverse ulang ya. Jadi teman-teman tadi uh, kesalahannya adalah hati-hati ketika kita mengedit ad ini, Anda tentukan dulu project yang Anda pilih gitu ya. Kebetulan tadi di awal sebelum kuliahan, saya lakukan edit-edit dulu di volonjernya dan uh, saya salah mengedit, gitu ya. Salah mengedit sehingga Anda pastikan dulu projectnya udah benar atau belum. Oke, okay. kalau punya Anda mungkin hanya satu ya, tapi kalau Anda sudah punya banyak project, pastikan Anda mengedit di project yang betul. Oke, okay, sekian dulu itu dulu dari saya tentang materi Unity Ads. Silahkan Anda coba praktekkan untuk membuat game yang memiliki in-app ads, ya. gunanya untuk tampilkan kepada user, dan ini in-app ads ini sangat... Bagus, sangat baik bagi developer pemula yang masih belum punya nama, belum punya popularitas. begitu ya. Jadi silakan manfaatkan United Ads ini untuk uh, strategi monetization game Anda. Sampai ketemu lagi minggu depan.